Kajak asal Bojonggedi Kabupaten Bogor ini semakin terkenal. Maeka Satria Saputra alias Bonge menjadi terkenal setelah kebolehannya tampil di Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas, Jakarta Selatan. Ketenarannya semakin menjadi ketika sejumlah konten kreator menampilkan Bonge di aplikasi media sosialnya. Papan atas Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven tertarik dengan aksi seorang Bonge maka tak heran jika Bonge menjadi salah satu ikon di acara Citayam Fashion Week. Bonge yang saat ini berusia 16 tahun tinggal bersama orang tuanya di sebuah gang sempit pada penduduk. Karena kalian pengen dikasih tahu nih, Bonge kasih tahu. Bonge. Ada apa-apanya kak, Bonge juga kerja buat orang tua Bonge Kalian diam-diam aja ya Rasanya juga Alhamdulillah udah beliin motor 2 buat mama dan emas Nih ya besar nih Sebenarnya Bonge ada tabungan ratusan juta Juga sebagian dari Kak Willy Juga sama berkat usaha Bonge kerja keras Bonge syuting, terus bikin endorse, dan lain-lain dan pokoknya Bisa TV juga Tapi Bonge juga gak minta Bonge cuma ngasih tahu kalian aja Bonge juga Takut salah paham sama kalian Tapi nih ya sebenarnya Bonge Kalau dari artis Belum pernah Dikasih duit Spesial pun Dan Bonge juga kan Silaturahmi Bukan yang Bonge minta duit Kalau nongkrong kasih Bonge juga tahu Bonge juga Sebelum Bonge Belum jadi apa-apa Mereka juga Yang nemenin Bonge Dari nol Kalian mau gak jadi pacar Bonge Bercanda ya Semua itu Bonge simpan Buat keluarga Bonge Buat ngebedan rumah Buat biaya sekolah Ade bonge dan keluarga bonge semuanya. Bonge juga sekarang kadang bonge ngebayarin temen-temen makan, traktir temen-temen, pokoknya semuanya. Bonge yang sederhana berada di Kampung Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Menurut orang tuanya, ia berhenti sekolah saat di bangku kelas tiga sekolah dasar. Bonge juga dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Sejak saat itu, Bonge sering keluar rumah menjadi pengamen dan jarang pulang juga bingung ada yang Sang ibu juga kaget ketika anaknya viral dan terkenal. Dengan ketenarannya, Bonge saat ini sudah dapat membantu perekonomian keluarga. Orang tua berharap Bonge bisa melanjutkan sekolah yang terhenti dengan mengejar pendidikan paket. Untuk masa depannya yang lebih baik karena ketenaran itu tidak selamanya menjamin kehidupannya. Lalu bu, ini uh, ya kan viral di Citayam Fashion Week. Ini sebenarnya bonge ini memang ada ketertarikan ke fashion sejak kecil atau bagaimana bu? Mungkin bisa diceritakan? Dia mah orang peniem, nggak banyak ngomong. Udah seharinya begitu aja. Kali ini dia baru tertarik sama fashion.